Kamu kan bilang bumi dan langit, gitu kan? Bumi dan langit, karena bumi dan langit itu apa? Ini bagian dari semua ini, kok. Satu langit dan bumi itu satu. Allah dan Engkau itu satu. Semua itu tunggal, tidak ada yang tidak tunggal dalam kehidupan. Kamu sebut yang tidak tunggal, sebut satu benda. Tapi yang ini, tuh, ini apa, bukan? Jadi meskipun ada gini sepuluh ribu Tetap yang ini bukan yang ini Yang ini bukan yang itu Jadi setiap hal itu tunggal Maka kamu jangan mau Di brainwash Jangan mau dijadikan yang bukan dirimu Engkau adalah dirimu Dan Allah menjadikan dirimu adalah dirimu Kamu jangan terlalu gampang Diatur-atur dicetak-cetak Informasi di IT maupun di pendidikan Jadilah dirimu Temukanlah dirimu Supaya engkau ketemu Tuhan